Dua-dua menjadi skor akhir di partai akbar minggu kemarin antara Manchester City melawan Liverpool. Pertandingan berjalan sangat seru dari awal. Kevin De Bruyne membawa City unggul terlebih dahulu di awal pertandingan, namun disamakan oleh Diogo Jota tidak lama setelahnya. Kemudian Gabriel Jesus bawa tuan rumah unggul di penghujung babak pertama, namun gol Sadio Mane menyelamatkan Liverpool dari kekalahan. Setelah itu kedua tim mendapatkan banyak peluang untuk memimpin, namun tidak ada satupun yang menjadi gol. Rahim Sterling sempat mencetak gol di menit ke 62, tetapi dianulir oleh VAR karena dianggap offside. Riyad Mahrez juga gagal mengonversi peluang emas di akhir laga. Hasil ini membuat posisi dari kedua tim tidak berubah di papan klasemen. City tetap berada di puncak unggul dari Liverpool di posisi kedua dengan selisih satu poin. Kedua tim memiliki sisa tujuh pertandingan di Premier League. Namun City sedikit diuntungkan karena tidak lagi menghadapi Big Six di sisa pertandingan. Sedangkan Liverpool akan bertemu Manchester United dan Tottenham di sisa pertandingan. Namun City tidak boleh jumawa dan harus tetap konsisten di setiap pertandingannya. Guardiola cukup puas dengan penampilan anak asuhnya di pertandingan kali ini. Ini adalah pertandingan fantastis bagi kedua tim. Saya bangga dengan performa yang ditunjukkan oleh para pemain. Sayangnya kita tidak bisa memenangkan pertandingan ini. Tetapi saya tetap bangga terhadap para pemain. Ada momen unik pada menit ke-23 ketika Ederson salah mengantisipasi operan dan hampir terjadi gol bunuh diri. Dreson dengan tenangnya menyelamatkan bola tersebut tepat di garis gawang selagi ditekan oleh Diogo Jota. Aksi tersebut membuat seluruh fans jantungan. Namun ketenangannya dalam situasi seperti itu patut diacungi jempol. Selanjutnya City akan menghadapi Atletico di kedua perempat final Liga Champions dengan membawa keunggulan 1-0 di leg pertama. Setelah itu mereka akan menghadapi Liverpool lagi di semifinal piala FA.